Putra Malaysia. Program ini akan dijalankan dalam bentuk webinar interaktif bersama panel yang berpengalaman daripada Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Tema webinar bersiri ini adalah Siri Kebun Bandar, Tangani Stres dengan Bertani di Bandar. Dan seperti semua sedia maklum, tajuk webinar siri pertama kita pada hari ini iaitu Penyediaan Media Semayan dan Tanaman. Untuk siri pertama pada hari ini, kita akan mendengarkan apakah persediaan penting dan yang utama diperlukan bagi memulakan penanaman sendiri di rumah. Oleh itu, kami amat berbangga untuk berada di sini bersama panelnya iaitu Dr. Putri E. Dora Wahab untuk beliau menyampaikan seber sedikit pengalaman beliau dan berkongsi ilmu-ilmu yang boleh digunakan untuk penanaman di rumah. Baiklah, uh, sebelum kita terus um, uh, ke webinar ini, ingin saya memberitahu anda semua bahawa borang pendaftaran bagi rekod kehadiran dan juga maklum balas akan diberikan di hujung program kita nanti di mana anda boleh dapatkannya di ruangan komen. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Nama diberi Puteri E. Dorayati binti Megat Wahab. Beliau berasal daripada negeri Perak Darulus. Kepakaran beliau adalah dalam bidang fisiologi tumbuhan di mana beliau juga banyak menjalankan kajian mengenai penghasilan herba dan juga tanaman tanpa tanah. Dan untuk makluman anda semua, webinar kita pada hari ini akan dijalankan dengan penyampaian melalui video yang interaktif yang telah disediakan sendiri oleh Dr. Puteri uh, untuk menerangkan kepada anda dengan lebih jelas dan bagi anda dapat lihat sendiri Produk-produk uh, uh, ataupun uh, Semajam yang digunakan Untuk uh, penanaman di rumah Jadi tanpa kita Membuang masa lagi ayolah kita terus Ke acara rasmi kita uh, Menonton video tersebut Baiklah ayo kita Tonton bersama-sama Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Um, saya Putri Gerati binti Mukta Wahab daripada Crop Science Department, Fakulti Pertanian. Eh oh, hari ini saya akan memper mem, menerangkan ataupun berkongsi ya pengetahuan dan pengalaman tentang media penanaman. Itu media untuk tanam untuk semaian dan juga untuk tanaman, ya sebile so, saya sebut tentang media semayan, maknanya kita akan prepare media untuk menghasilkan anak benih sama ada daripada biji benih ataupun daripada keratan keratan maybe keratan batang keratan akar keratan a penikatan a daun ya pun boleh pakai ya dan lepas tu kita akan pergi ke bahagian media tanaman maknanya kita akan menggunakan prepare media tanaman untuk kita tanam atau transplant Terpindahkan anak benih yang telah matang ke dalam ke dalam pasu Dan mostly uh, kaedah ataupun cara yang saya gunakan ini Ialah untuk potting uh, ataupun tanaman yang di dalam pasu Atau dalam bekas Ya, Tapi uh, boleh tanya nanti kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan ingin mengetahui tentang Uh, ...how to admit, how to nak baiki... ...cutuh tanah di atas-batas. ya, yeah. Okay. So, dekat sini... Uh, ...yang banyak dijumpai di, di pasaran. Contoh-contoh... Yeah. ...potting mix ataupun tanah campuran yang berada di pasaran. Yeah. So, saya suka nak share dekat sini di mana... ...kalau awak pergi mana-mana kedai... ...dia ada jual pelbagai jenis... dalam pelbagai uh, quantity ataupun uh, volume... Dan juga kualiti. Ya. Yeah, kualiti. So dekat sini. Um, uh, pertama saya nak tunjukkan kat sini adalah contoh organic soil. Organic soil kat sini. ya. Yeah. Organic soil kat sini adalah satu contoh tanah campuran. Tapi kat sini uh, dia punya company tak letakkan berapa, apakah konten dia. Macam kalau kita beli aa uh, sesuatu produk ataupun a um, satu horticultural source. Dia kami tahu apa ingredient dia. Same goes dengan packaging ni. Tapi dia kata ini sangat sesuai untuk tanaman sayuran dan bunga. So boleh, ya boleh digunakan. So saya akan tunjuk dekat sini. Ya. Bagaimana tekstur campuran ini? Okey so ini adalah contohnya. Okey so kalau kita dah biasa bermain dengan tanah, dia bermain dengan media ni kita akan tahu apa benda yang ada dalam ni. Ya kita tahu. So dari sini saya boleh nampak dia ada pit ya tanah gambut dan dia juga ada dia ada sabut kelapa proses kat sini ya and sangat-sangat ringan. Sangat, sangat ringan dekat sini di mana sabuk kelapa ini dia boleh memberi aeration ataupun pengudaraan menyebabkan media ini sangat-sangat ringan. ya. Ini contoh yang pertama. ya. So, contoh yang kedua kat sini adalah tanah organik saw juga. Dia kata organik saw mixed. Maknanya dia daripada manik organik, sama dengan yang ini tapi from different company. ya From different company. So, dekat sini dia telah memberitahu iaitu dia ada... Humus, itu bahan organik yang telah diproses. Itu dia ada sabut, uh, sorry, uh, sekam padi bakar, sabut kelapa proses, ada arang dan pasir. Uh, yang ini bagus. Dia beritahu semua konten, cuma dia tak beritahu lah berapa persen untuk setiap item ni. Yeah? So, dia, cuma dia kata sini, 5 in 1. So, dia ada whole disc yang sesuai untuk kegunaan uh, untuk pertumbuhan akar. Okay, so... Kita keluarkan dia Okay Berbeza sikit dengan sini sebab dia ada cakul Dia ada arang Arang yang telah dihancurkan Menyebabkan dia kelihatan hitam sedikit berbanding dengan yang ini Tapi again Dia Poros Dia sangat Boleh memberi erasi kepada akar Dan dia sangat ringan Ya yeah? Sangat ringan So you can see dia different now Ya yeah? So Ini another one Tanah kompos Anak kumpus ni hasil daripada uh, organic matter yang telah dikumpus untuk setu-setu dan memberikan hasil tanah yang tidak berbau. Okey? Dan kat sini specialnya dia kata six in one. Six in one kat sini, apa dia ada kat sini? Macam-macam dia ada. ya? Dia ada topsoil, sabuk kelapa, sekam padi, ya, sekam padi, pasir, pasir sungai, Sayu dan, eh sorry, dah yeah. dah done 2 mas. Ya, dah mas. So dia ada enam item kat sini. Walaupun dia claim tiga-tiga ni adalah organic media. Tapi different content, different ingredient. Haa, ah, you can see that. Haa, ah, nampak tu? Haa. Ah. Dia lebih ringan lagi sebab dia ada sekam padi situ. Ya. Yeah. Ya. So dia juga ada pasir sedikit Alright Okay Sangat ringan Masih lagi ringan ya Sebab dia menggunakan bahan-bahan organik yang telah dikompos Masih lagi ringan So Dengan semua ni Saya bawa contoh Saya beli ikan dua ni daripada kedai ekor Kedai ekor ataupun Kita orang panggil kedai saka Kalau pergi mesti beli barang banyak Ya yeah? Dua ringgit sekupang je Dua ringgit sekupang Okey, duit sekupang ni dia kata tanah hitam. Tapi tanah hitam dekat sini kalau kita ikutkan tak ada tanah hitam dekat Malaysia ni memang tak ada. Ya, sebab sebenarnya tanah hitam ni adalah dia bakar media tu. Dia bakar organic matter itu dengan topsoil, dengan tanah atas ataupun tanah loh, ya. So lepas dia bakar, dia campurkan dengan dia bakar juga dengan sekam padi dengan pelbagai organic matter dan dia shred ataupun dia kisah menjadikan dia dalam keadaan yang sangat-sangat sangat-sangat ringan ya tetapi medium ini uh, kalau kita pakai 100% dia pun tak berapa saya dah pernah test dia tak berapa bagus sebab dia akan menyebabkan air bertakung sebab dia kurang dari segi porosity dia ya. so SA Uh, aeration dia kurang Sebab dia ada sekam padi yang Sangat banyak Okay So ini adalah uh, Tanah Organik juga daripada Eko Okay Tanah organik daripada Eko Tapi Walaupun nama sama Ya dengan sana Tapi dia ada difference sedikit Bila saya pegang pun saya boleh rasakan Ya Ya dan dia sangat berat Sebab apa? Dia ada tanah di sini Dia ada topsoil Ataupun tanah loam. Tanah loam yang dicampurkan dengan organic matter, Ya Dan ada sedikit pasir Kalau kita dah uh, Biasa deal dengan ni Kita akan Kita tahu apa Apa content dia ya? Macam ni dia memang uh, Kita boleh kepal dia Mas kita boleh kepal dia Mana dia ada tanah Lihat dia ada topsoil kat sini Ya Dia ada topsoil Ya. Yeah. So, dia sangat bagus. Ya. Yeah. Dia pasti dah cukup untuk uh, pertumbuhan akar. Okey. So, yang ini adalah dekat meseri juga kadang-kadang sangat -kadang, kadang -kadang, kadang -kadang murah juga dalam RM1.50 ke RM2, ya. Yeah. Yang ini memang kadang-kadang orang tak tahu orang akan beli. Bukan saya kata benda-benda uh, packaging ni tak bagus atau benda tak bagus. Tapi kita kena tahu uh, kenapa dia murah dan kita kena buatkan dia lebih berkualiti dengan membuat campuran. Okey. So yang ini adalah uh, tanah merah yang telah dibakar ataupun psok ataupun tanah lumpur yang telah dibakar. Ya. Yeah. So sifat dia masih lagi macam ni tak kena dengan air. Once dia kena air, dia akan uh, melekat dan dia akan membuatkan air bertakung dalam pasu. So ini memang kena campur dengan Pasir dan juga uh, Organic metal Ya Ataupun dia boleh dicampurkan dengan Tanah capran yang lain-lain ini Yang jelas last ni Contoh yang Selalu orang beli juga Ini seringkit setengah je Saya tengok pun saya dah Tahu Pegang pun dah tahu Nampaknya Maknanya dia banyak tanah Liat kat sini Ya Dia ada Tanah liat kat sini Ya saya baling pun dia tak pecah sangat. So terlalu banyak tanah liat. ya. Yeah. So dia ada campur dengan organic metal kat sini dan juga ada pasir. Saya boleh rasa ada pasir kat sini. ya. Yeah. Organic metal ni mungkin dia gunakan uh, sabuk kelapa ataupun ataupun habuk papan. ya. Yeah. Sedikit nampak sabuk. Dia, uh, sabuk kelapa punya fiber ni. Dan dia tak banyak tau. Jadi dia banyak kepada clay. Ya. Yeah. Kalau pakai ini 100% Maknanya nanti I akan bertakut dalam pasu Ya yeah. So Kalau nak tahu macam ni You kena tambahkan Dengan uh, Pasir Ataupun organic matter yang lain Okay So Saya Tak sorok ya Brand-brand pun je yang dijual kat sini Bukan maksud saya jangan beli Sebab saya Ini bukan ada nama Tut Ataupun jama X yang kita nak bandingkan Anda sama lain Sebab semua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. So itu hak pengguna ataupun kita sebagai grower untuk uh, a beli beli mengikut, kema mengikut kemampuan kita. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk beli yang mahal-mahal macam ni, kita boleh beli yang murah tapi kita kena faham ya apa keperluan akar pokok untuk dia tumbuh dengan sihat. Ya dan masukkan pokok yang sihat. Jadi kita kena pastikan keperluan tu dipenuhi di mana kita kena campur dengan bahan-bahan lain untuk memberi uh, akar itu tumbuh dengan sihatnya. Sebab untuk media uh, tanaman ini yang paling utama adalah uh, kita nak pastikan akar itu sihat. Kalau akar itu out, tak sihat, dia tak boleh nak ambil air, dia tak boleh nak ambil nutrien yang kita bekalkan dalam bentuk baja tu Kemudian dia tak boleh nak memberi, pokok, memberi hasil pokok yang bagus untuk kita. Okay. So, kalau you pakai mana-mana sekalipun, pun tanah campuran yang ada kat sini. Uh, uh, ada orang yang akan mengatakan saya beli tanah yang murah ni. Hidup ni pokok saya doktor. Tak ada masalah pun. Memang dia hidup. Tapi mungkin tak semua pokok boleh tahan. Ada setengah pokok dia tahan. Yang jenis lasak dia boleh tahan. Dia boleh hidup. Tapi kalau hidup pun mungkin hidup mati segan tak mau. Mungkin dia tak setinggi yang sepatutnya ataupun mungkin dia takkan jadi yang sepatutnya kalau satu bulan tingginya macam ni tapi dalam satu bulan dia masih kerencat. Dia tak boleh membesar sebabkan akarnya yang sakit. Akarnya yang tak sihat disebabkan oleh adanya air yang banyak. Ya, Jadi akar tak boleh nak Uh, hidup atau tak boleh nak berkembang dan tak boleh nak supply makanan dan air kepada tumbuh-tumbuhan. Okey? Oh. So sekarang ini kita saya nak memperkenalkan a uh, bahan-bahan ataupun a uh, uh, bahan mentah ya untuk kita gunakan atau yang biasa digunakan untuk membuat tanah campuran ataupun potting mix yang kita dah tunjukkan tadi. Ya, yang, yang tadi tu. Okay. So. So dekat sini dia ada pelbagai. Okay. Saya mulai daripada belah kanan ni. Ini adalah GV pot ya. Macam buah keram ni. GV pot ni actually daripada sabut. Daripada pit yang disalutkan dengan dengan kertas ni untuk uh, tanaman ni. Ya. Untuk semayan anak benih. Dan kita perlu... Pendang dalam air Dan dia akan jadi kembang Seperti macam ni Ya Dia jadi 6 ke 7 kali ganda kembang Dan kita akan start sowing atau letakkan Biji penih kat dalam ni Ya Ini memang uh, uh, Banyak digunakan Untuk uh, komersial Tetapi Dia sedikit mahal Satu biji ni adalah 50 sen So mahal So Memang Takat kalau growers yang biasa yang taklah orang kata uh, Besar, company yang besar dia takkan guna yang ni lah ya. Cuma saya nak share dengan you all antara media semayal yang biasa digunakan Inilah inilah dia ni Yang dalam ni adalah peak ya. dia boleh kembang Okay So next Ini adalah uh, kalau you perasan bila kadang-kadang jubil tanah campuran ataupun potting mix dia ada macam warna putih, ya? Warna putih ni dia berdebu, dia berdebu. Banyak digunakan dalam hydroponik, punya production, ataupun uh, penanaman bunga-bunga, ataupun uh, sayur-sayurannya, topi uh, mix yang digunakannya, ataupun uh, ataupun digunakan dalam suskifoniks, uh, ya. Tapi uh, tak sadarkan sangat sebab dia akan keadaan seperti terapung boleh kita letakkan dalam air ya cuma bagusnya dekat sini plat ini plat ni adalah daripada volcanic uh, rock ya yang telah dipanaskan dalam berapa puluh degree Celsius dan dia expand dalam bentuk macam ini. Dan jadi sangat-sangat ringan dan fungsi dia dia adalah bagus untuk memberi aeration atau pengudaraan kepada media ya untuk pengudaraan kepada media ya banding dengan ini ini adalah vermiculite ya yeah? vermiculite ini actually adalah daripada aluminium iron uh, magnesium silika ya yeah? yang juga dia mengalami proses heating ya heat dan dia akan compress expand dalam bentuk flake macam ni dan dia boleh memegang air hmm. yang sangat tinggi dia daya pegangan air yang sangat tinggi dan fungsinya ialah untuk Memegang kelembapan Ya berbeza dengan yang ini. Ini adalah untuk Forositi ya, Untuk taliran Supaya dia ada air Atau perudaraan Sementara yang ini Dia more To Memegang moisture Untuk water holding capacity Memegang air Yang Bagus Okay So Yang ini Kita import Mahal Ya Biasa kalau ada tanah campuran Yang kita beli Ada benda ni Memang mahal Yang Kalau yang biasa beli Uh, potting mix for uh, For succulent Ataupun for bromeliad Ataupun adenium Sometimes mereka ada campur ni Sebab dia bagus untuk perudaraan yeah? Dengan juga yang ini Dia tak pakai yang lokal punya ni Ini yang kita import mahal That's why kalau you beli Pack kecil pun dalam belas-belas Dalam lima kilo pun dalam dua belas ringgit yeah? Banda dengan yang ada yang kita punya lokal punya bahan lebih murah. ya. Yeah? So, nampak macam sama next ni, tapi tak sama. ya. Yeah? Nampak macam sama, tapi tak sama. Okey. Ini adalah pit moss. Pit adalah gambut moss. Pit moss ni, kita import dari Holland. Memang mahal sedikit terbanding dengan tanah gambut kita yang ni. ya. Yeah? Yang ini adalah daripada lumut-lumut yang dia proses, dia, dia komposkan, dia proses menyaksikan Bentuk yang macam ini dan banyak digunakan untuk semayan anak benih. ya. Semayan daripada untuk daripada biji benih ya. digunakan. Tapi tak semua biji benih sesuai uh, digunakan, menggunakan media ini sebab dia sangat-sangat uh, memegang air. Dia punya kekuatan memegang air sangat tinggi. ya. kadang, -kadang jadi sogi menyebabkan biji benih itu akan busuk. Ya. In fact, kalau cutting pun tak berapa direkomendkan pakai ini. Dia ada lain punya, nanti saya akan tunjukkan. Okay. So yang ini adalah tanah pit. Pit. Our local product. Ya. Yeah? Lebih kurang sama je. Ya. Yeah? Pit is not a renewable punya media. So kalau once dah habis dekat tanah, kat Malaysia tanah pit, tanah gambut ni. Then we don't have any pit lagi. Ya. Yeah? dekat ni ada serta-serta tempat-tempat yang masih lagi uh, menghasilkan tanah pik ni ya yeah? dekat banting ya yeah? dekat johor ya yeah? so masih lagi ada ya yeah? tapi dah semakin berkurangan so apa yang kita as um, um industri pertanian kena fikirkan adalah how to uh, uh, nak cari pengganti dia yeah? nak cari pengganti kepada pik ni Ya, pit ni juga memegang uh, memegang air yang tinggi. Ia ya, boleh pegang jumlah air yang sangat bagus. Ya, okay. So saya tukar ke sini lah, bukan. Okay. Nah, so, saya nak beritahu, the next semua adalah sabuk kelapa proses. Ah, inilah salah satu bahan yang kita fikirkan untuk menggantikan pit sebab dia punya fungsi adalah sama, iaitu dia boleh memegang air memegang air, ya, dia boleh memegang air. Tapi dia punya uh, chemical karakteristik. Contoh seperti dia punya CN ratio dia rendah berbanding dengan yang pit ni ya. Nanti saya akan jelaskan apa dia CN ratio, apa dah ciri-ciri, ciri-ciri kimia, satu ciri kimia yang perlu kita periksa, perlu kita tahu untuk setiap media ini, ya. Banyak digunakan dalam petigasi, ya, okay, dan sangat murah. Because is local punya produk. lokal and sebab sabut kelapa, apa yang masalah sekarang ni, sabut kelapa saya ni bila kita gunakan dia, kita kena flush dengan air yang banyak sebab dia saline, dia ada masih lagi soak. Because kebanyakan kelapa berada di uh, berada di pantai yang dia boleh mem, mem, mem, bertahan kepada serenity, ya, garam. So dalam uh, badan, dalam kokok tu sendiri, dalam sabut sendiri dia ada garam. So we need to dredge out air sebelum kita pakai. Ya kita kena flush out ya semua garangan tu keluar sebelum kita pakai. Berbanding dengan pit ni tak. Tapi pit ni pula atau pit moss ni dia memberikan asidan yang rendah ke kepada media. So we need to uh, tambah dengan lime ya, ataupun dolomite ya, untuk kita naikkan pH dia. Okey. So ini sabut kelapa ini a bag punya apa ni sabut kelapa punya Cok ya yeah? so ya yeah, ini ini banyak digunakan pada orchid ya pada orchid tanaman hoya pentuhnya ya yeah? and some of the uh, grower dia akan letakkan ini dekat bahagian bawah ya yeah? dan dia juga boleh memegang uh, air yang bagus di samping dia memberi pengudaraan yang baik untuk dia ya yeah? okey ada medium yang digunakan yang banyak didapati secara lokal dekat sini. Itu sekam padi mentah ni dia tak bakar dan ini yang dari bakar. Kan? Yang bakar. Nampak tu. Yang dibakar dia dia lebih halus, dia lebih halus bila dia dia boleh pegang air. Insect dia akan menyebabkan air bertakung. So dia punya aeration tak begitu bagus untuk untuk yang dari bakar ini. Ya. Ada yang hanya Entah ni Okay So Ini Pernah nampak ni Guli-guli ni Lekas Ya Banyak digunakan Dalam hydroponics Punya production Ya Dia juga Actually dia dah terklee klei tu dia dah bagi heat Dia di expand Dalam bentuk yang macam ni Dia akan memegang Air yang banyak ya Walaupun nampak macam Dia boleh pegang Dia akan expand Dan dia juga Memberi aeration Keudaraan kepada Media ada akar untuk hidup, ya. So, yang next one, this is a moss kat sini. Ini adalah lumut Yang tak dikeringkan, ni pun antara... Ini bukan lokal, ya. Ini kita import. Mahal. Ya, kita import. Banyak digunakan untuk... Um, untuk horticulture production, ya. Dan digunakan juga... Uh, kalau kat nursery nursery biasanya digunakan untuk orchid juga. ya. Ataupun kalau dekat rumah di rumah kalau kita hendak men uh, keadaan yang keadaan yang terlalu panas bila panas menyebabkan media kita akan cepat evaporate so all the moisture dalam tanah akan cepat diserap so kita boleh pasakkan sabut dan uh, sphagnum moss ni Yang kita letak dekat permukaan. Itu salah satu cara untuk me, untuk retain moisture pada tanah kita. Ya? Yeah? So apa ini? Okay ini sebenarnya adalah ini. Hah? Ya? Kalau biasa orang jual dalam satu guni Itu kalau dia beli banyak you can get dalam alamak. Kalau you beli banyak you can get dalam uh, you beli banyak dia dapat dalam rm ringgit satu guni tu. Oh, sekarang dah mahal lagi kena 15 kot. Ya. Kalau dia beli sikit-sikit dekat 17 ringgit satu yang ini ya tapi uh, dah dibuat dalam bentuk blok macam ni yang sama ya dalam blok ini so lebih mudah untuk kita handle so selalunya dekat uh, company yang besar-besar ataupun tidak uh, commercial punya company dia akan gunakan ini lebih mudah berbanding dengan yang ini sebab yang ini you kena pakai mang sebab bila dia kita proses dia buat kerja dengan dia So debu dia akan masuk kat hidung Ya yeah? So kita perlu pakai mask So yang ini tak rendam dia Dan kita akan Dia akan expand 3 ke 4 kali ganda Dan kita dah tahu Untuk this size Kita boleh pakai untuk Berapa polybag, Ya yeah? So nanti dia akan Sejuk sikit Ha ah. So Inilah dia dah telah di compress Ya yeah? Dia kena air baru dia akan kembang Alright Okay ini, ok Semua yang kita tunjukkan ini adalah um, um, Antara yang Orang kata yang, yang terbaru lah Macam like Yang lately ramai orang gunakan Sebab media ni sangat ringan Impact kalau pergi nursery Ataupun kat mana-mana Orang buat landscape Untuk Untuk Untuk, untuk, untuk uh, Yasan landscape Nursery tu Dia memang menggunakan Sabut kelapa Ataupun Campuran sabuk kelapa dengan pit Dan dia sangat ringan Senang worker dia nak buat kerja, nak ubah-ubah kelapa senang Tak berapa-apa tiga champagne kita gunakan Sebab dia dah lebih ringan ya. Tapi tak lupa untuk basic How kita membuat tanah campuran Di mana kita perlu menggunakan Ini adalah basic tanah campuran ya, Yang kita perlu tahu Kenapa uh, tanah loam ini ataupun ataupun uh, tanah merah ni ataupun topsoil ni. okay? And organic matter ni atau bahan organic di sini, ataupun pasir kat sini, ya? Kenapa dia perlu dicampur untuk menghasilkan satu campuran tanah yang sama ada untuk semayan ataupun untuk anak pokok, ya? Yang sesuai, ya? So dia ada dia punya. Dari segi ratio kat situ dia punya pembahagian dia, ya. Yeah. So untuk bahan ogdi kat sini selalunya ada juga orang menggantikan pit ini dengan sabuk kelapa. Boleh tak boleh? Boleh sebenarnya, ya. Yeah. Any organic matter. So, we can say that ini tanah merah ataupun topsoil. Ini organic matter. Dan ini adalah pasir. Bolehkah kita gantikan ini dengan yang ini? Sekampak dibakar. Pun boleh. Ya? Pun boleh. Ya? Any organic matter yang kita akan campurkan dekat sini. Alright? So... Dan juga kat sini saya tunjukkan juga adalah kapur Ataupun dolomite, Ya, Dolomite kat sini memang kita gunakan Dalam kita punya soil mixture Ataupun buatkan uh, tanah campuran ni Sebab dia Bila kita gunakan peak selalunya Peak kita rendah So kita kena tambah dengan Dolomite Dolomite ni ialah calcium magnesium ya, Ataupun magnesium limestone Ya so dia ada carbonate menyebabkan dia, dia boleh meninggikan pH ya yeah. pH untuk a uh, untuk kedapatan nutrient untuk kedapatan nutrien untuk untuk root uptake untuk akar pokok menyerap ya yeah, yang sesuai dalam 6.5 ke 7.5 ataupun 6 ke 7.5 macam tu ya yeah. so kalau once below and dead acidic walaupun you bagi baja dekat dia dia tak boleh nak ambil itu sebab berlaku isu di mana You kata Saya dah bagi baju dah Tapi kenapa pokok tak sihat ya? So kat sini kita boleh tahu Sebab media tak sesuai PH tak menepati Keperluan pokok itu So ini akan meningkatkan PH dia okay? So dekat sini uh, Saya akan Terangkan Bagaimana kita nak membuat tanah yang uh, sekarang kita akan pergi ke session untuk membuat uh, mix ataupun tanah campuran kat sini ya. Hmm. Yang saya terangkan tadi ialah media yang kita akan prepare ya, adalah media semayan dan juga media tanaman. ya. Untuk media semayan, media ada banyak jenis. Banyak jenis yang kita boleh ikut. Kalau kamu dengar dekat Google, dekat YouTube ke whatever, memang ada... Uh, Uh, Contoh-contoh yang kita boleh uh, gunakan Dan setiap mixture tu dia ada keperluan dia sendiri Untuk pertumbuhan akar yang sihat ya? So dekat sini saya akan tun, uh, ceritakan tentang media semayan dahulu Iaitu kita gunakan uh, 2-1-1 Itu kena-kena analog ataupun topsoil uh, Bahan organik dan pasir Topsoil, bahan organik dan pasir Ataupun kita boleh gunakan uh, Pit dengan pasir dengan ratio 3-1 Ataupun kalau untuk keratan Contoh-contoh keratan batang atau keratan daun Yang lebih uh, bagus lagi Kita gunakan vermiculite dengan pelat Dengan ratio vermiculite 1-pelat 1 So boleh nampak kan dia punya ratio ni ya? Yeah? Ratio ini bila tunjuk contoh 2-1-1 ni Maknanya, dua ni adalah topsoil. Ya? Topsoil. Dan yang tengah-tengah ni adalah bahan organik. Ya? Dan ketiga ni adalah asid, Ya? Kita takkan selalunya memang kita understood. Tiga, dua, satu, satu, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua satu, satu. Memang first mesti P. Kedua ni mesti O. Ya? The last one mesti P. Kita ingat dia T-O-P top You tak boleh tukar-tukar Kata ini pasir Ini biorganik Ini tokson Ini, pas, ini tokson Ini uh, pasir Ini men Tak boleh tukar-tukar So Dia punya susunan ni Mesti Mengikut toksol, Organik dan pasir So bila orang letak ini Kita dah faham dah Ini dari segi uh, Ratio untuk media So Dekat sini Kita bagi contoh dekat sini Ialah Kira-kira kita nak menggunakan uh, yang local produk ya yeah, untuk kita menyemai anak benih ya yeah. kita boleh gunakan pasir satu dari ini tiga ya yeah. okay so how to measure dia punya ratio ni tadi tu, kita bukan guna by berat timbang berat letak no by volume Let's say kalau kita gunakan scoop yang macam ini dia punya ni, ya. So, kita letakkan tiga, satu, sama banyak dia. Dua, tiga, okey. Dan kita letakkan pasir. Ya. Pasir satu scoop ni, macam ni je. Dan kita akan gaulkan dia. Ini salah satu contoh contoh media semayan yang local tu boleh buat dan beli kat mana-mana. Dan itu saya ingatkan kat sini pasir ini bukan pasir lombong ya. Pasir sungai. Pasir lombong dia lebih halus dan dia akan jadi macam lebih uh, tak tak sesuai untuk tongga a uh, membeli kelonggaran ataupun memberi as uh, aeration kepada media tu. Ya, kena tanah ataupun pasir sungai, ya. So, ini satu tadi Contoh yang kita boleh gunakan Ya, yeah, as a media semayan Kalau kita pakai dalam uh, nak, nak banyak Kita kena uh, multiply lah Ya, yeah. ini saya buat contoh sedikit saja, Okay So Ataupun kita gunakan Dua, satu, satu Ya Dua, satu, satu So Pus Dua Selalunya kita akan Satu Dua Toksol Dua Satu organik metal Satu Dan satu pasir Ya So So kita akan gaulkan dia Ya Kita akan gaulkan dia Sampailah dia Sekata kalau macam ini sebabkan kuantiti sedikit tak ada masalah kita gunakan cara yang, yang apa ni gaulan macam ni. Kalau banyak dia ada teknik dia tertentu ya kau dan campur ya. Tapi sebab ini sikit saya akan tunjuk macam ni. So you can see that bezanya sini bila dah ada kausol berbanding dengan tadi ni tak ada ya. So still boleh digunakan untuk sebagai Uh, media semayan especially yang menggunakan uh, apa nama ni kalau kita nak gunakan uh, rhizome untuk uh, bahan tanaman seperti kunyit, ginger, sangat sesuai yang ini ok so kalau kita gunakan keratan sangat sesuai guna yang ini yang local. tetapi oh, sorry kalau kita ada bajet lebih Ya, selalunya kalau orang kita nak buat untuk tanaman yang sang, uh, daripada anak benih yang sangat-sangat mahal, kita nak pastikan dia betul-betul hidup dan sesuai. So kita akan gunakan campuran campuran vermikulit satu and juga pelat satu So ini adalah campuran yang sangat bagus untuk anak untuk Ya. dan juga untuk keratan ya sebab apa yang pelat ini memang berfungsi untuk memberi aeration kepada media keudaraan udaraan sangat penting sebab apa sebab akar juga memerlukan oksigen sebab so, tanah akan membekap oksigen untuk akar itu sel-sel akar untuk hidup ya dan juga vermikula ini dia akan memegang moisture memegang air so ini adalah sangat bagus untuk media semayan. Okey. So, itu adalah contohnya. Di samping, orang juga menggunakan GP port. Yang saya menyatakan tadi. Untuk biji benih. Dan juga, ada juga orang menggunakan 100% peat moss ni. Ataupun peat yang lokal punya. Ini important one, peat moss ni. Pun juga digunakan. Tapi tak semua... Biji benih sesuai ya Sebab bila rumah letak air yang terlalu banyak Dia akan sogi So dia akan menyebabkan akar busuk Dan pokok akan mati ya. Yeah? So yang sebaiknya adalah Kita buat mixture So that dia punya Keadaan dia jadi sesuai Untuk pertumbuhan Ataupun uh, Untuk tumbesaran akar pokok Okay So dekat sini kita settle Tentang semayan ni Now we go to the tanaman. Media tanaman. Semayan tadi ni sebab kita satu kita nak semai si. Kan? Dan kita cover dia dengan media ni. Dalam bekas. Ataupun kita letakkan medium ni dan kita ada cuttings kat sini dan dia akan start akar. So, akar ni memang kena bagus. Kena sihat. So, Nutrien dan air yang dibekalkan oleh media ini boleh diambil oleh akar untuk pertumbuhan anak pokok ini. Dan bila anak pokok ni dipindahkan ke dalam bekas yang lebih besar untuk media tanaman punya ada ciri-ciri yang berbeza sebab pokok ini akan membesar lebih lagi, ya. So, dekat sini kenapa kita memberikan 2, 1, 1, 7, 3, 2 Itu daripada UC Davis punya saw mixture Ataupun saw mixture yang biasa kita gunakan dekat Ambil dalam tanaman 3, 2, 1 ya? 3, 2, 1 Sebab apa? Sebab setiap medium-medium yang kita gunakan ini ya, Yang kita gunakan ini dia ada ciri-ciri kimia dan fizikal masing-masing. Kita kena pertimbangkan. Saya bagi contoh. Okay? Saya bagi contoh dekat sini. halau. ciri-ciri fizikal. ya? Ciri-ciri fizikal. Bagi tanaman. Bagi media adalah. Kita akan dapati sama ada ketumpatan. Pukal. Uh, media ini akan berbeza. Antara satu material dengan material yang lain ketumpatan uh, partikel juga berbeza. ya dia clay ni akan dia bab tinggi sebab dia boleh that's dia boleh memegang air yang sangat banyak ini dia boleh memegang air dan sifat yang ini yang poros dia tak boleh memegang air ya dan juga ruang udara ya ruang udara yang ini sangat rendah ini medium dan ini yang sangat tinggi ya so kalau you tengok eh ya, ciri-ciri kala dekat Pasir ya. Partikel ni partikel yang besar-besar ni dia akan memberikan ruang rongga yang banyak antara dia. So dekat sini juga adanya organic metal bahan organik dekat antara antara partikel ini dia akan dia boleh memegang Air. Organic metal Fungsi dia boleh memegang air Ya. Yeah? So Pada masa yang sama Ya. Klee. Klee ni nampak Aja. Tok suar ni nampak je Macam ni. Nampak je dia macam uh, Bergetul-getul Dia tak di. Tidak di. Dari segi partikel Dia adalah sangat-sangat Halus menyebabkan air Akan bertakung. Berbanding dengan Yang ini. That's why bila ada Klee di antara Ini. Dia akan membantu ya lekatan Partikel Pasir dan juga organik dekat dalam campurannya. Ini adalah campuran. Ya. Jadi kombinasi tiga perkara basic tiga ini yang akan memberikan pengudaraan yang bagus, pemegang air yang bagus ya untuk akar tumbuh dengan sihatnya. Oke, okay? So kita pergi kepada 321 kat sini contoh yang biasa digunakan untuk membuat media tanaman ya media tanaman sisi ser basic 321 di mana kita akan ambil 3 scoop ya 3 scoop Of topsoil soil ataupun tanah loam ni ya dan dua, ya. Yeah. Dua organic matter. okay? Dan satu pasir. Satu pasir. Dia ada tiga layer kat sini. Topsoil, organic matter and pasir. Dia ada karakter fizikal yang berbeza. Topsoil, ini dan ini. In fact, dari siki karakter... Kimia ataupun ciri-ciri kimia Dia juga berbeza Iaitu dari segi pH dia Ya yeah. pH dia berbeza Dari segi uh, keupayaan Pertukaran ket-ion dia Bagaimana setiap bahan ini Boleh pegang nutrient ke tidak So it yeah, depends on Dia boleh pegang air tidak Kalau dia boleh pegang air maknanya dia boleh pegang nutrient That's all dari right. Keupayaan pertukaran ket-ion And the last one adalah Bagaimana dia boleh memberi uh, mereput ya dengan melihat kepada kandungan atau ratio carbon and ratio iaitu ya apa dengan dengan nitrogen ratio kalau bahan itu tinggi carbon and ratio contohnya yang ini so dia akan cepat mereput ya so lebih bagus untuk ah uh, aka ya yeah. so dekat sini so kita akan campurkan sedikit dolomite ya yeah. ya yeah. dolomite ya yeah. sorry sister magnesium limestone dia ada Kalsium dan juga ada magnesium some people sebut dia ni adalah baja betul dia baja sebab dia dolomite yang mengandungi kalsium and magnesium tapi bukanlah sebagai Uh, main baju yang kita perlukan untuk kokok kita letak dia untuk dia meninggikan pH sebab kita pakai peak kat sini so peak ni bertipad acidic, so kita kena tambah sedikit dolomite dekat sini ya, untuk meninggikan pH ya. dan kita akan kita akan gaulkan dia ya. kalau kita gunakan skup Berikut nanti yang banyak kita akan buat beberapa beberapa kali usianya, sebab kita nak pastikan campuran ini dapat dicampurkan sebaik boleh, ya, okay? Oh, macam ni je Sebab saya Sikit sangat kan. Kalau kita banyak kita, kita akan gunakan cara Tebar dan kaup. Tebar dan kaup Yang tebar Dia kaup balik. Nanti dia Dia kaup dia tebar. Sorry. Dia tebar Dia tebar. Nanti dia akan buat macam tu ya? So ni contoh ya So bila kita Buat ni ya Kita akan dapati Dia lebih Ada aeration ataupun Perudaran dia ada sebab adanya pasir dekat situ dia lebih light sedikit dan dia boleh memegang air sebab ada organic matter kat situ dan dia juga boleh me, me, apa ni meninggikan cas dekat media kita ataupun dia boleh memegang air juga dengan adanya clay kat sini ya dengan yang ada clay kat sini Okay so inilah media untuk 321 ya so jadi bila dah tahu ya, dah tahu setiap satu setiap satu fungsi, setiap satu ciri-ciri kimia -ciri dan juga setiap satu apakah dia ciri-ciri fizikal tu, serta sebab dia terlahirnya a uh, resipi, ya resipi konto 321732 01, resipi memang daripada Haji buat research dan kita Uh, suggest daripada growers untuk gunakan dia sebagai media penanaman yeah. So dekat sini kenapa uh, keperluan setiap media kat sini Kita kena pastikan media itu adalah bebas daripada uh, penyakit ataupun uh, Wits yang rumpai yeah. Itu sebab selalunya media-media daripada tanah ini kanulah disteril dahulu untuk mengelakkan ada weeds dekat sini ya ataupun ada soilborne penyakit Macam media yang lain seperti yang soilless media ini dia tak ada memang tak ada penyakit. There's no soilborne disease ya. That's why media media ni banyak digunakan dalam tanaman horticulture ya. Lebih sedikitlah mahal sedikit berbanding dengan basic media yang saya tunjukkan tadi ni. Tapi ini memang Sangat-sangat uh, uh, penting untuk semua growers tahu kenapa bila kita beli potting mix ataupun tanah campuran di dinosauri itu, pokok tak hidup. Pokok macam hidup segan mati tak mau, ya Sebab akar dia tak boleh tumbuh, tak boleh mengambil air dan tak boleh nak mengambil baja ataupun nutrient daripada medium tu sini Sub medium tu tak sesuai untuk akar. Ya. Lupa saya nak share tadi apabila kita buat untuk semaian punya media kat sini, mostly semaian punya media ni dia lebih a uh, ringan sebab apa? Sebab dia baru nak start untuk akar itu keluar. Ya. Tu sebab selalunya memang dia gunakan media tu yang lebih banyak aeration udara especially dia gunakan the pelat ya dan juga pasir ya fasil dengan pelat memang memberi pengudaraan dan drainage yang bagus ya drainage maknanya dia tak ai tak bertakung jadi akar itu mudah bila dia keluar ya bila akar itu keluar contoh satu set ini bila dia start keluarkan tunung ataupun embryonic daun ni dan dia akan keluarkan akar ataupun Radikal ni, kalaulah media dia ni kasar ataupun yang susah dia nak penetrate, so dia akan terencet. That's why kena ada banyak rongga udara supaya akar ni boleh pergi untuk hidup. Ya? Daripada masa yang sama, ada air ya? untuk dia menyerap baja dan air Ya. Akar yang baru tumbuh ni sangat-sangat sensitif Dan kita kena pastikan dia serta-serta moish Lembab, bukan bertakung Kalau bertakung nanti akar ni akan tak dapat oksigen So dia akan, dia akan toksik dan akar akan busuk kita tak mati ya? So penyakit yang biasa dibawa oleh tanah ya? Iaitu daripada ptm ataupun pucerium ni Memang selalu sangat berlaku di neseri-neseri, ya? Itu so, sebab sekarang ni neseri-neseri tak pakai dah tanah campuran macam ni dah. Dia tak pakai dah, ya? Dia tak minat nak dah. Ini dia pakai lagi lah, dia pakai pit dengan pasir. Tapi kajabat dia tak pakai dah, ya? Neseri sekarang ni, apa-apa disemai, dia akan pakai sabun kelapa ni je, disemai. semai. Pun boleh, tak ada masalah. Jalan, ya? Sebab dia boleh pegang mosher sebab si yang kita semai dia bukan nak baja dulu dia bukan nak nyucel dulu dia nak air dulu untuk dia keluar keluarkan dia punya uh, pucuk dan akar dia dan bila dah start develop daun baru dia akan perlu dia perlukan baja later that's why kalau kita guna organic matter selama-lama so organic matter ni akan supply a uh, nutrient juga sebab dia akan mereput dia akan Release certain element untuk nutrient uptake Untuk nutrien pokok ambil Okay Saya rasa cukup sampai situ dulu Untuk sesi ni uh, Nanti kita akan ada sesi Q&A So nanti puan-puan, puan-puan boleh tanya terus kepada saya Oh before that Last one ah. Kalau dekat atas batas ya Dekat tanah ya Dekat mana-mana yang you nak naikkan kawasan untuk tanam Ya, kebun So, you kena identify dulu jenis tanah yang you nak buat tu. Yeah. Ya. Sama ada dia jenis tanah lomb, tanah merah tu, ataupun tanah pasir, ataupun dia tanah yang, tanah tanah yang macam uh, uh, apa ni, uh, clay clay sand. Yeah, dia macam bercampur. Ya. Yeah. So, you kena pegang. You pergi dekat side you, you pegang tanah you, you tengok macam mana. Ya. Yeah. Kalau you boleh kepal dia bila you letakkan air ya bila gile letakkan air seset kalau you tengok tanah tekan bila you letakkan air dia boleh kepal macam ni maknanya dia banyak klei so kalau you tanam pokok apa akan berlaku air akan bertakung so nak elak tak ini berlaku you kena tambah apa Media yang memberi aeration Memberi pengudaraan Iaitu pasir Ya Iaitu pasir Ya Sebab kalau you letakkan ini contohlah mak Contoh Ya Contoh Sorry Contoh ini Dan contoh ini Ya Okey Bila you campurkan dia Ya Bila you letak air. So dia tak seteruk macam yang ni ha. Ya. Yeah? Yang ini at least dia takdalah beruk dia boleh bolehlerai lagi. Dia boleh lah ni ha. Boleh lagi pecah. Ya. Yeah? So maknanya kalau tanah clay you can add dengan pasir dan juga organic matter. Kalau ni nampak tak ada banyak organic ya diker tambahkan dengan pi ya tapi kalau tanah breeze ya dekat area-area Terengganu Pahang eh, Pahang uh, Kelantan tanah breeze macam tanah pantai tu ya yang banyak tanah pasir tu macam ni apa yang you kena buat adalah you kena Okay you kena contoh adalah tanah pasir ni Tanah pasir ini dia memang takkan boleh pegang air. Dia tak dia pegang, dia akan bila letak air dia akan poros. So you kena campur juga sedikit dengan peat, bentosol dan juga you kena tambahkan ammon dia baiki struktur tanah itu dengan menambahkan organic matter, ya? Organic matter. So organic matter itu akan membantu tanah itu untuk memegang air ya yeah? so so maknanya kat sini memang you kena tengok condition tanah dekat site dulu At the same time you kena check pH dia untuk tengok sama ada dia adalah acidic ataupun alkaline sebab dekat masa dia nak tambah dia tambah medium lain basic medium ni itu sama ada organic ataupun atau, ataupun pasir ni any additional you kena tahu pH dia yang you akan fit dengan dolomite ni. And usually kat Malaysia, we have uh, acidic punya tanah uh, bris land lah. Tanah bris, ya. Yeah? Yang ini yang you kena fit dengan dolomite, ya. Yeah? Untuk naikkan pH semula. Sebab kalau one pH tak tersuai, dalam range 5.5 uh, sorry uh, 6.45 to 7.45 itu tak natural. So uh, akar takkan boleh mengambil nutrient. Ya, sebab pH yang tak sesuai Okey, Itu sahaja dari saya uh, Saya harap bermanfaat untuk semua orang Okey, terima kasih Baiklah, begitulah Perkongsian yang telah disampaikan oleh Dr. Pukir sebentar tadi. Harapnya banyak ilmu baru yang Tuan-tuan dan perempuan dapat Daripada perkongsian sebentar tadi. Baiklah, tanpa kita membahentikan Momentum anda semua Uh, kita akan teruskan ke sesi soal jawab bersama doktor putri. Doktor Putri dipersilakan. Selamat so, pagi doktor, saudari. Sekari. Okey okay. okay, doktor kita akan ambil sedikit soalan daripada orang rakan Dari. tadi untuk dijawab. Okey. Baiklah, soalan pertanyaan. Doktor, apakah mendiam yang mudah untuk boleh diri di kawasan ini? Yang boleh kita guna? Media yang doktor tunjukkan kebanyakan ini dari luar negara. Jadi, macam mana itu, doktor? Okey, untuk soalan ni, ini, oleh doktor Rosmah ni, actually kalau yang kita biasa di uh, kampung-kampung, kita boleh guna saja produk local. Product, yeah? Kalau kat kampung kampung selalunya kan kalau biasa kita tengok kalau orang tempat orang menanam uh, membakar sampah yang yeah, membakar sampah ataupun unggun sampah kan dia akan bakar selama-lama so, organic matter kat sampah tu organic matter tu akan terbakar so at the same time dia akan uh, jadi one of the bahan yang kita boleh gunakan untuk uh, membaiki uh, struktur tanah ya yeah? so kita boleh gunakan salah satu salah satunya lah salah satu yang uh, very cheap and available dekat kampung-kampung, ya? Yeah? ataupun kalau dekat kampung tu ada certain kaw negri yang jual uh, sambal kelapa, you can you. Kau sekarang ni everywhere ada sambal kelapa sangat-sangat murah, sambal kelapa proses tu untuk dijadikan atau di mix untuk tanah yang kita nak tanam tu, ya? Yeah? Kalau yang sekalipun luar negara tu memanglah mahal ya kalau a uh, kadang-kadang tak berbaloi pun kalau yang tanam dekat dalam tanah ya. Kalau yang tanam dekat dalam pasu memang boleh Kalau untuk ke atas batas diperlukan kos nanti yang banyak maknanya you kena spend banyak so it's not advisable. You just use a local a medium, a local medium ya macam sabuk-sabuk proses petuk ataupun tanah bakar. Tanah bakar daripada tempat Pembakaran sampah itu Okey Saya harap uh, Dr. Rosemah uh, uh, Saya tak jawab soalan Dr. Rosemah ya Terima kasih Okey terima kasih Okey soalan seterusnya Okey jika kita daripada yang Saleh Jika kita gunakan uh, Pikmah saja untuk semalak semalai ah. <tune> ah. Okey Puan Abawiyah ya boleh ya Saya kata, kata tadi memang boleh Uh, memang kebanyakan sekarang Growers yang dalam um, Urban farming pun Atau dekat petigation yang mereka buat Selalu pun, dia pakai pit moss ya yeah, moss. Tapi uh, pit moss tu Mahal sedikit kan, kalau you guna Pit yang murah sedikit pun boleh So nak cuma nak kata kat sini uh, Kalau Kalau keratan ya yeah, Keratan selalunya lah Dia kurang sedikit dengan pit moss ni. Sebab pit moss dia sangat pegang sangat Dia punya air yang kuat jadi bila once you terlebih Bagi air, dia akan busuk Tak sempat dia keluarkan akar, dia kan, Start untuk busuk Tapi untuk biji benih Dia masih lagi boleh Sebab biji benih dia ada Sifat dia, dia ada What you call it um, testa, uh, uh, Kulit luar dia tu Ya, yeah? so dia taklah sampai Dia boleh merosakkan ataupun Membuatkan dia busuk Ya, yeah? boleh Ya puan Abiyah, uh, bauiyah Okey. Seterusnya soalan yang ketiga. Kita ada daripada Azman, Linda. Kalau tak ada pasir, boleh diganti dengan media apa? Ah, Okey. Tak ada pasir. Sebab sifat pasir ni dia poros. Dia banyak aeration. Bila banyak aeration, so dia tak akan berlaku waterlogging. Maknanya drainage tu akan jadi bagus. So, yang untuk replace dia, contohnya sekarang ni, ialah kalau setengah tempat kalau awak ada uh, batu batu kecil, Ataupun setengah, uh, ini saya cakap tentang local ya, local produk Batu-batu kecil, ataupun you boleh gunakan um, Apa nama tu yang Pasu liat tu, kadang, -kadang ada pasu dia yang dah pecah-pecah You just smash dia Smash dia, bagi dia hancur sedikit, hancur-hancur, you gunakan dia As long as media tu, bila dia combine together, dia ada rongga sebab itu adalah salah satu uh, membantu supaya drainage ataupun saliran berlaku di mana air boleh dikeluarkan melalui ruang lubang di bawah pot atau polybag itu dan ia takkan bertakung. Yeah? so itu salah satu cara Ya, yeah? untuk gantikan pasir. Okay? Ada cara lain lagi. Uh, itu saja. Okey, terima kasih, Dr. Terusnya yeah? soalan pada Nur Atma Ghazali, kalau kita guna je tanah yang kita beli kat nursery, yang dah dicampur tu, lebih ke untuk terus tanam pada pemerintah hmm. tu? Itulah yang saya sebut tadi, sebab nursery ni kadang-kadang, dia tak sampaikan info yang betul kepada pembeli ya. Kadang-kadang yang jual tu pun, do, pekerja bangla, pekerja Nepal, dia pun can't explain to kita growers, especially yang baru nak menanam. Kita baru nak tanya, tanah kita nak belajar, we cannot get information yang betul-betul. Tapi, uh, kalau kat nursery tu, dan dia akan try to sell produk dia kan. Oh, ini bagus, ini bagus, ini bagus, betul. Memang tak dinafikan, tak salah dia pun dia nak jual barang dia. Tapi kita as uh, grower ataupun pengguna ni, kita kena ada ilmu. So, kat sini, kalau you pergi nursery itu uh, contoh tadi yang saya beritahu, you uh, beli, Tak apalah, you beli dulu, you test tengok. Yeah? One thing yang saya suka cuba yeah. selalunya, saya akan ambilnya dan saya akan siram air. Letak in the pot, you siram air. Kalau media itu yang bagus, dia ada aeration, good aeration. Dia ada uh, media organic matter to absorb uh, air, yeah? untuk moisture tu, itu. Yeah? So, within one minute, ataupun less than one minute, Air itu akan terus keluar daripada lubang bawah itu dan tak ada air takung maknanya hijau itu bagus that's a tip that's a tips ya yeah? you balik you letak dalam pasu yang ada lubang bawah of course kena ada lubang lah tak boleh yang tak ada lubang ya yeah? kena ada good drainage mana sekalian akan menyebabkan air akan keluar then within 1 I mean like, dalam beberapa second ya yeah? kalau you dah plant you letak air banyak-banyak Dan -banyak, you biar, you tengok dia you tengok air tu akan surut sebab ada lubang bawah dia kan keluar bila dan 1 minit dia surut tu makna dia bagus punya media cukup uh, aeration dan cukup dia punya uh, moisture apa ni uh, moisture hand pakai uh, organik yang untuk pegang moisture kat situ tapi kalau air bertakung you have to add pasir lah ya yeah. belilah pasir kat mana-mana ke ya yeah. Dekat mana-mana tempat yang macam ada orang buat perumahan yang ada letak pasir longgok tu, you get. You tambah aja. dekat region medium. Okey? Nak kemarin, Ghazali? Okay. Dota, kita boleh uh, berapa soalan lagi, Doktor? Doktor okey ke? Okey, I'm okay. It's okay. Alright. Okey, kita teraskan lagi soalan. Okey daripada Lee Sung Chong, jika sayur yang ditanam tumbuh dengan baik pada penggunaan, dalam masa 2 hingga 3 minggu lepas daun jadi kuning sedikit tu apa patut dibuat? buat. Okey, untuk soalan ini dia banyak kebarangkalian, ya? Yeah? Banyak kebarangkalian kat sini. Early stage dia okey. Early stage sekarang ni tak clear sama ada masa anak benih atau masa pokok tu membesar. So I assume uh, masa pokok tu membesar. Ya, yeah? bila once dia transplant, the early stage dia okey dia kata. 2 or 3 weeks jadi kuning. So dekat sini, ada dua kebaran kalian dekat sini. Sama ada, saya assume 2 atau 3 minggu tu, you start fertilize. You start baja dia. Sebab kenapa ya pokok you jadi sakit macam tu? I call it kuning, minus dia sakit. You bagi baja, you kata, but pokok masih lagi kuning. You siram air, but pokok oh. saya lagi kuning. Why this happen? Mungkin, ya. Yeah, mungkin satu kat sini, medium tu, dia cannot Uh, uh, supply Tak kena hold uh, Budget that nutrient Ataupun pH pada medium tu tak sesuai Dan menyebabkan aka cannot Absorb nutrient yang you bagi You bagi tapi dia cannot absorb Ya yeah? ataupun Kadang-kadang apa yang berlaku Bila pembajaan yang Tidak berapa betul ataupun Salah aplikasi Pun menyebabkan nutrient itu Tak available untuk Yeah? dia tak boleh nak serap, ya, yeah? ya. Yeah? so banyak kebarangkalian kat sini, so that's why saya kata memang kena pastikan media tu betul, tak betul kalau dia dah bagi baja, dah bagi air, media tak betul, you cannot help, ya, yeah? tapi kalau you bagi lebih baja pun, also cannot make it, ya, yeah? you tak boleh bagi pupuk yang masih kecil dengan kuantiti baja yang banyak, dia pun akan sakit, ya, yeah? Lebih pun sakit, kurang pun sakit So, you have to bagi sikit-sikit Rather than banyak terus, dia akan lebih selesa So, you nak baiki later on pun, dah boleh You akan monitor dia after you uh, baiki situasi pokok itu Okay, Lee Sun Chong, thank you very much Okay, Dr. Kita ada lagi 2-3 soalan jadi sebenarnya harga tanah campuran yang dijual tu menentukan kualiti tanah ke? Ah, uh, okay, Jam, uh, puan Jamalia Raiz. Um, kita selalu assume, Kalau beli mahal, bagus sangat. Kalau beli murah, low quality, kan? Tak semestinya. Yang tadi macam saya bagi contoh kepada kak Eko tadi itu, yang tanah campuran tanah kita tanah organik, ya. Actually dia not only tanah organik yang eco tu RM2 sekupang ya RM2 sekupang ramai at one time masa pandemik pertama dulu masa uh, apa ni PD, PD, PKP pertama hari tu kan bila saya book everybody menanam pokok dekat kedai eco sold out memang sold out semua orang pakat beli ya tapi memang betul yang saya kata tadi contoh you kata murah RM2 sekupang tu Ya ekor tu yang tanah campur tanah tanah uh, organik itu actually is not kalau saya lah sendiri tengok is not tanah organik is soil mixture. Kata tanah organik dalam tu adalah only organic matter. Pak Dewan is soil mixture. Yang saya tadi saya tunjuk dekat you all, saya kepal-kepal, lalu -kepal, saya pecah, saya lepaskan dia, dan berleroi, dia lerai. So Dewan is a good one. Ya, yeah? tapi dia murah sebab dia local ah so dengan pisau tak apa dia murah tak di local memang apa ni importable dekat our country yang mahal-mahal tu because we are uh, there import ya yeah? di import so tak apa ya yeah? tips dia kalau you dapatkan tanah campuran itu beli ke whatever ya kalau yang ada yang local lah ya, yang ada top soil semua-semua ni dengan, dengan recycle yang bagus bila you kepal dia dan you lepaskan dia dalam paras uh, dada di ke bawah kat atas, atas Pasti Dan dia akan pecah So maknanya dia Bagus That's how my My otak ajar dulu Dia kata maknanya cukup Dia punya aeration and everything InsyaAllah Ya yeah. Okay Seterusnya soalan Daripada Arif Iman Kalau formula 321 Boleh tak kita campurkan EM Berapa sekitar EM dalam ukuran milimeter Jika formula 321 Okay untuk dia soil mix 321 tu it's a basic one and now these people like banyak nak letak ya yeah? nak boost pokok jadi wah, gah cantik gemuk ya yeah? so memang banyak lah ni orang gunakan em ni Itu efektif microorganism ya yeah, memang dah jual pun santan em yang yang eh dia kultur em tu ataupun sekarang ni pada start Hmm, letak dalam bentuk folia yang you boleh spray Ya yeah, banyak dah sekarang ni Ya yeah, boleh Ya yeah, itu adalah satu value added yang kita boleh letakkan Dalam uh, campuran kita Untuk mempercepatkan proses pereputan So the organic media akan cepat lebih mereput Sebab EM ni akan membantu proses pereputan Not to say that, dalam campuran tak ada ni Tak ada mikrofon washo kat mana-mana pun impact dekat atas meja ni pun ada microbe ya ada microbe tapi microbe yang membantu proses pereputan tu. So dia lebih letakkan situ so dia akan lebih membantu. Dari segi sukatan EM ni selalunya it ikut kepada uh, Company yang supply ya you beli EM tu ya. Yeah? Dia akan bagi tahu dari segi how much unit tu supply ataupun apply pada a uh, square uh, apa ni uh, a persegi ataupun meter persegi Uh, ukuran for mixture tu it depends on the company okey but it's good to have that one saya rasa kalau guna em kalau you buat lebih pun doesn't matter dia tak adalah dia sebab dia is a mic yang baik Mikrob yang membantu okey theories okay, iman okey uh, ini bukan soalan last kali untuk ini seterusnya daripada Mira Wawa Orang semayang I dengan peat moss dan vermicompose. Okay. Peat moss, vermicompose is a, a organic matter. Ya, yeah, sama. Konsep dia kurang sama. Organic matter, dia ada supply uh, certain element. Ada nutrient. Bila one dia mereput, dan dia akan supply nutrient. Okay. Uh, and sifat kimia untuk dua particle ni, uh, peat moss and vermicompose, apko dia punya pH berbeza NPK dia berbeza ya, Keupayaan dia untuk peskaran kit ayang dia berbeza dan yang paling important ialah C and ratio dia ya vermicompost uh, hasil daripada uh, hasil najis daripada cacing yang kita ternak ya ternak ya so dia lebih kurang sama SM sebagai bahan uh, organik ya Uh, cuma bumi kompos sekarang ni banyak orang gunakan as term baja, ya. Yeah? Saya setuju sebab dia akan supply nutrien, tapi saya lebih suka kepada dia as a medium. Pit moss nipuk is a medium. Iko benar tu dikompos dan dia akan jadikan sebagai organic matter untuk membaiki struktur tanah. Kalau campur dengan ada medium ataupun as the all sendiri as a uh, untuk semayan. Selalunya bumi kompos jarang digunakan, sebab dia terlalu rich, terlalu rich. Esok banyak dia kategori asal baju juga kadang-kadang tu ya, yeah? ya. Yeah? So tak like, terlalu rich sebab untuk a listage of uh, sowi atau pun uh, germination, we don't need fertilizer, we don't need nutrition sangat-sangat. Kita nak air aja, seed nak air, ya yeah? ataupun cutting tu nak air dulu. Bila dia start keluarkan shoot part dia nak aja so kadang-kadang benda ni akan menyebabkan um uh, a akar yang kalau waktu akan cepat busuk yeah? so we don't, we don't recommend alas kalau dia campur dengan pasir alas dia you...